di ada buat apa? Pergi tanpa pamit sekarang koding sapa Entah mengapa saya tertawa kok kenapa toko janji harap kok belum lupa Dem diam tutup mulut bicara? Luka ini membalut sesengsara Menunggu kosan lakukan berbagai cara Ingat raut wajar ini kok kesuara Yeah, harus kasa begini Sendiri menanti kuatkan hati ini Kembali ukir tumpuk bisa dan jalani Kau anugerah terindah ingin selalu koyang teman Yang di hati seumur hidup dan sampai akhir nanti.